pemberian surat pernyataan ini apakah ini memang resmi dari pihak akulakunya atau tidak dan apakah uh, debt kolektor lapangan dari akulaku ini sudah bersertifikasi atau tidak? Asal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 Baik, sebelum melanjutkan video-nya aku pengen meng kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini dengan catatan untuk tidak saling bertukar nomor handphone, ya, supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Baik, kami juga pengen mengingatkan bahwasannya kami dari channel YouTube Info Finjol Terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel YouTube Info Finjol Terbaru, maka fix itu adalah penipuan. Jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Oke. Hari ini kita pengen ngebahas tentang aplikasi Akulaku. Dan aplikasi Akulaku ini merupakan salah satu aplikasi raksasa yang hari ini banyak digunakan sama masyarakat Indonesia Di samping limitnya yang lumayan besar ya Kalau untuk peleternya itu dana cicilnya ya itu bisa sampai dengan 15 juta rupiah Dan aplikasi aku laku ini termasuk aplikasi senior ya Yang hari ini memang sudah memiliki legal standing hukum Bahwasannya mereka terdaftar dan berizin di OJK Nah belakangan ini ada yang melaporkan kepada kita tentang debt kolektor lapangan dari aku laku yang hari ini sudah melakukan kunjungan ke rumah debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Nah kalau hanya sekedar kunjungan itu mah biasa aja ya kelas nggak ada masalah di situ ya. Kalau memang sudah ada uangnya silahkan dibayar. Kalau belum ada jangan sampai dengan menjual barang-barang yang ada di rumah kalian. Nah hari ini masalahnya debt kolektor lapangan dari aku laku itu membawa surat pernyataan yang akan kita bahas pada video kali ini nah kalian yang sudah menghadapi masalah seperti ini siapa aja kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini oke belakangan ini debt collector lapangan dari aku laku datang ke rumah dan mereka menagih hutang yang belum dibayarkan oleh debitur namun ternyata keadaannya di lapangan si debitur memang belum memiliki uang Alias dep kolektor lapangan dari aku laku dinyatakan jong. Ya debiturnya gak mampu bayar. Dan di akhir pembicaraan setelah selesai penagihan. Dep kolektor lapangan aku laku mengeluarkan surat pernyataan. Yang kira-kira isi dari surat pernyataan itu seperti ini. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke ya kalian bisa melihat. Uh, surat pernyataannya lebih kurang seperti ini. Ini gambarnya memang sedikit agak buram, ya. Tapi kita akan bahas tuntas untuk menjawab semua kegelisahan dari kawan-kawan yang sudah menghadapi masalah seperti ini. Di situ tertulis ya, blanko suratnya itu PT Akulaku Finance Indonesia. Dari blankonya aja ini kelihatan nggak asli banget ya kan? Ini cuman diketik doang, terus dipotokopi lagi. Nah, nah, disitu seharusnya belangko aku laku itu ya, gak sesederhana inilah. Apalagi perusahaan besar ya kan? Nah, disitu tertulis surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini ya. Itu ada nama, nomor KTP kita itu kita sembunyikan ya kan? Terus ada alamat dan ada nomor telepon atau handphone. Oke, okay? itu dari surat pernyataannya. Kita pengen baca dulu surat pernyataannya. Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya kepada pihak aku laku bahwa saya bersedia melunasi keterlambatan hutang saya kepada pihak aku laku. Dan gua yakin ya, 99,9 dari subscriber kita ini adalah orang-orang yang baik ya memang mau, mau melunasi semua hutang lah nggak hanya di aplikasi aku laku aja hari ini banyak kok subscriber kita itu yang udah gelisah ya kan kalau memang mereka itu punya rezeki mereka juga nggak akan tidak membayar pasti semuanya mau bayar hutang. ya kan di sini tertulis adapun hutang yang harus saya selesaikan sebesar 4 juta 806.100 rupiah dan saya bersedia membayar lunas sejumlah keterlambatan di atas selambat-lambatnya pada tanggal nah mereka mencantumkan tanggal di situ dan apabila saya tidak memenuhi kewajiban saya di atas maka saya bersedia ditindak lanjut sesuai ketentuan dan saya mengikuti semua proses yang ada Ya itu isi dari surat pernyataannya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Dan dalam keadaan sadar serta tidak ada tekanan dari pihak manapun. Nah ini lokasinya Surabaya. Siapa hari ini yang menonton video ini dari Surabaya? Mungkin sudah pernah mengalami masalah seperti ini. Oke baik ya tadi di awal gue udah kupas tuntas tentang Blanko tentang belangko surat dari akulaku finance ini seperti diketik sendiri aja ya kan lalu dipotokopi nah surat pernyataannya isinya yaitu menjelaskan sejumlah tagihan yang hari ini kita belum bayarkan dan mereka membuat isi dari surat tersebut itu akan membayar selambat-lambatnya pada tanggal nah sekarang penting gak sih surat pernyataan ini udah langsung aja lah ya kan tidak sama sekali kalau seandainya debt collector lapangannya itu untuk menunjukkan bahwasannya memang mereka sudah bertugas untuk melakukan kunjungan dengan cara berfoto selfie. Mungkin ya wajar-wajar saja. Sah-sah saja. Itu sebagai salah satu tanda bahwasannya memang mereka sudah melakukan kunjungan. Itu laporan kepada perusahaan mereka. Boleh ya apabila memang dengan izin. Dan mereka harus datang dengan baik sopan dan santun. Kalau mereka datangnya marah-marah siapa juga yang mau diajakin selfie nantinya ya kan. Terus, terkait tentang surat pernyataan ini, yaitu lokasinya di Surabaya, bahwasannya mereka mengatakan serta tidak ada tekanan dari pihak manapun. Ya, yang namanya orang ditagih hutang itu pasti ada tekanan, ya kan? Pasti ada sedikit perasaan, ya, gugup, ya, sudah pasti, apalagi hari ini berhadapan dengan debt kolektor lapangan yang sekarang kita sembunyikan supaya orang lain nggak tahu supaya orang tua kita, pasangan kita. Tetangga kita nggak tahu kalau hari ini kita punya utang. Nah hari ini debt collector lapangannya datang bawa surat pernyataan. Ini yang jelas tidak penting. Dan kalian tidak perlu isi dan tanda tangan surat pernyataan ini. Fungsinya nggak jelas ini sebagai apa surat pernyataan ini. Kalaupun ini sudah diisi kalau memang kita belum punya uang mau bayar pakai apa. Dan kalian jangan mau ya. Kalian jangan mau menandatangani surat pernyataan seperti ini. Ini tidak penting apalagi surat pernyataannya itu ya ditulis tangan sepertinya ditulis di lokasi penagihan Kalau memang mereka ini membawa surat pernyataan dari perusahaan mereka itu harus sudah dengan rapi ya kan Tidak seperti ini tulisannya saja sedikit acak-acakan ini mah Jadi nggak jelas ya dan ini tidak usah difikirkan jangan takut dan apabila memang kalian dipaksa untuk melakukan tanda tangan di atas surat pernyataan ini, segera laporkan kepada perangkat desa yang ada di daerah kalian. Tidak boleh mereka memaksakan kalian, karena di sini sudah jelas, ya, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Kalau kalian nggak mau, ya, itu hak kalian. Itu terserah kalian, jadi mereka nggak boleh memaksa kalian untuk menandatangani. Ya, dan sepertinya ini perlu dilaporkan juga kepada PT Akulaku Dan mudah-mudahan Akulaku mendengarkan video ini ya kan? Bahwasannya debt collector lapangannya hari ini Yang mereka pekerjakan itu uh, Melakukan pemberian surat pernyataan ini Apakah ini memang resmi dari pihak Akulakunya atau tidak Dan apakah uh, debt collector lapangan dari Akulaku ini Sudah bersertifikasi atau tidak jadi untuk kalian yang hari ini ya ingin didatangin sama debt kolektor lapangan kalian tidak perlu panik jangan takut. Kalian juga punya hak ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi-aplikasi tersebut. Misalnya kalian berhak tahu ID card pekerjaan dan kartu tanda pengenalnya. ID card pekerjaan dan kartu tanda pengenal harus sama tidak boleh berbeda. Itu menandakan bahwasannya ID card pekerjaan mereka memang resmi dari pihak aplikasi. Itu yang pertama dan yang kedua kalian berhak mempertanyakan surat tugas penagihan mereka. Itu yang kedua dan yang ketiga kalian boleh ya mengetahui surat kuasa penagihannya. Dan jumlah hutangnya harus disebutkan berapa. ya Jadi harus cukup jelas gak boleh langsung-langsung minta uh, surat pernyataan menagih hutang ini itu segala macam. Dan kalau memang mereka marah silahkan suruh saja pergi ya hari ini pihak kepolisian loh yang sudah memberitahukan ini kepada semua debt collector lapangan mereka harus memiliki sertifikasi jadi nggak boleh hari ini sembarangan orang menjadi debt collector lapangan harus memiliki sertifikasi artinya mereka memang sudah mengikuti pelatihan dan mereka harus tahu peraturan apa yang hari ini tidak boleh mereka langgar selaku sebagai debt collector lapangan nah jadi untuk menyikapi masalah